Adakah saudara-saudara percaya bahwa jalan selamat itu kita peroleh hanya dari Allah Dua, adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan mengajarkan anak ini jalan selamat pada waktu ia berakal budi? benar jawaban dan janji Saya bersilakan jemaat untuk pergi. Saya bertanya kepada jemaat. Manin, Shana. Aku mempercayakan kau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Bapa. Amin. Sejak tidak mendapat kuasa atas anak ini, kiranya anak ini menjadi saksimu yang setia akan membesarkan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, silakan duduk. Tanah merah, saya melantik saudara-saudara ke -saudara dalam jabatan pelayan unsur PKB, unsur PW, dan berdoa di dalam hatimu Tugasmu akan engkau mulai dari janji Dalam nama Allah Bapa akan dan kuasa mendukung saudara-saudara dalam jabatan penatua dan Kiranya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus